Assalamualaikum pemirsa Gimana kabarnya semua Tentunya sedang sehat semua ya pemirsa Oh iya pemirsa Di video kali ini aku ingin membuat nasi gonjoling liwet dari jengki dengan menggunakan magic jicom tentunya pasti enak. Ikuti ya sampai selesai. Bahan-bahan yang diperlukan di sini ada 9 siung bawang merah, tiga buah cabe merah, 9 buah cabai rawit setan, satu batang serai dan satu siung bawang putih untuk ikan teringnya pemirsa sini aku pakai sebanyak 250 gram ya pemirsa dan ikan teringnya yang sudah aku belah semuanya dan ditambah tiga ikat daun Kemudian aku siapkan beras sebanyak 1 liter di dalam mecikom dan siap dicuci Bahan-bahannya kita cuci terlebih dahulu ya pemirsa dengan air yang mengalir supaya lebih higienis Lalu daun kemangi kita cuci sampai bersih, kita tiriskan. ditiriskan oh iya pemirsa yang belum subscribe subscribe dulu ya dan pencet loncengnya supaya tidak ketinggalan video aku selanjutnya beras yang sudah aku siapkan tadi di Magicom, aku cuci juga ya sampai bersih kita iris dulu ya pemirsa semua bumbunya sampai habis Ini dia pemirsa Semua bumbu yang sudah aku iris Sekarang siap untuk ditumis Kita siapkan wajannya di atas kompor Lalu kita nyalakan kompornya Kita tuang sedikit minyak Tunggu sampai panas ya pemirsa minyaknya Kalau sudah panas Kita tumis terlebih dahulu bawang putih dengan bawang merahnya kita aduk-aduk-aduk sampai tercium harum lalu kita masukkan cabai dengan serai kita aduk-aduk-aduk sampai setengah matang kita matikan kompornya lalu kita angkat kita tuang bumbunya ke dalam nejikom dilanjut menggoreng ikan teri prosesnya sama ya pemirsa kita nyalakan kompornya kita tuang sedikit minyak sampai panas ya pemirsa minyaknya kita goreng sampai setengah matang seperti bumbu tadi ya lalu kita angkat kita masukkan lagi ke dalam magic comb tuang semua minyaknya ya pemirsa beri sedikit garam setelah semua bumbu dimasukkan kita masukkan pancinya ke dalam magic ya pemirsa kita tutup kita tunggu sampai setengah matang baru kemaninya kita masukkan kita tunggu sampai matang pemirsa tombolnya warnanya sudah hijau-pemirsa tandanya sudah matang Yuk kita lihat dulu yuk kita buka Wow Nasi gonjel yang lewat dari jengkinya sudah matang. Kita aduk dulu ya pemirsa. Tuh, hmm. pasti enak. Sampai di sini dulu ya, pemirsa. Videonya nasi gonjeleng liwet teri cengkih. Selamat mencoba!